Halo teman-teman, selamat malam. Kita kali ini di mana? Ini Tunjungan mau jalan-jalan. Oke, jadi vlog kali ini full jalan-jalan di area Tunjungan. Yuk, cus! jalan di lorong sebelahnya gedung bertingkat itu hitungan dewi males aku ngitung mau beli apa mah mau beli apa hah pulang yuk foto hampok foto ada tingkat busnya tingkat Hotel Majapahit kita parkir mobil di Hotel Majapahit di pinggir jalan. Takutnya, ma nah, harus bentar langsung diusir. Coba ya, takutnya kalau parkir di pinggir jalan harus sebentar langsung di... pasar tunjungan. Pak. pasar. sini banyak penjual makanan. apa? sandal ayo, lewat buri aja wow, saya naik ternyata banyak bus ya. bus Surabaya <laughs> gak kayak makanan sing cerdak anak makanan sehingga cerdak emang gini makan dimana? ha? Huh? abolisi sedang bertugas Hah? Oh, nah, ya. ada Sayang, nyanyi, nyanyi. Helo. Sos. Lại cho xin hoa Gak apa-apa, gak apa-apa <laughs> Kata apa a okay. k Sikit jalan tujuan. Santai dulu, lihat-lihat jalan sambil makan. malam, malam mingguku di sini, guys. malam minggumu di mana? meh enak koyoke apa Kenapa hanya sebuah tua. Tidak masalah, aku bisa membantumu, Pula, Segalanya akan seperti yang istri ah, Terima kasih banyak. Ketika dia kembali ke rumah, dia sangat kaget dan gembira melihat rumah indah mengganti hidup tuanya. Sudah <todos> <todos> <todos> sampai terlihat. Apaku bilang, kalau kau tidak mencoba, bagaimana bisa kita punya rumah begini buka? Malam itu, keduanya matang dan berbincang dengan gembira. Ini pertama kali dalam hidupnya, dia melihat istrinya ceria. Membuatnya sangat bahagia. Tetapi segalanya tidak cukup baginya. Meskipun istrinya punya rumah luas dan hidup lebih baik, dia masih serakah. Dia mulai merasa kurang. Suamiku, apakah kau ingin mencari ikan seluruh hidupmu? Kau harus melakukan sesuatu agar kita lebih kaya Ini tidak cukup untuk kita Kau sudah memiliki yang kau inginkan semuanya Setua kita, kenapa kita harus membutuhkan lebih Lebih baik dari seperti ini, bukan? Tidak cukup, aku ingin lebih jika kau tidak bisa mencari uang sendiri, temui ikan ajaib dan jadikan aku seorang ratu. lalu tidak akan memiliki semuanya. Dengan menjadi seorang ratu, kita tidak butuh apa-apa lagi. Jika tidak bisa, aku tidak mau kau ada di sini. Kau dengar itu? Nelayan itu sangat malu, karena istrinya sangat serakah. Tapi dia masih mematuhinya. Sejak kapan istriku menjadi egois begitu? Bagaimana cara memuaskannya? Ia pun pergi ke laut dan memanggil ikan emas. Sekali lagi, ikan emas mengabulkan penuh ikan istrinya. Aku tidak tahu kenapa istriku menjadi serata. Sekarang dia ingin menjadi ratu di kerajaan ini. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Ikan ojok! istri tidak bahagia Apa yang dia inginkan? Dia mengingat istana Dan ingin menjadi usaha Pulanglah Dia sudah memilikinya Dia mau masuk istana Istrinya sekarang menjadi seorang ratu yang berkuasa Dengan banyak pelayan di sekitarnya Sudah kau dapatkan keinginan? Walaupun suaminya telah mengabulkan semua keinginan masih saja membencinya karena dia adalah nelayan miskin Sementara dirinya adalah seorang Ratu Nah, sekarang aku Ratu Kerajaan ini Semua orang harus membantuhiku, termasuk kau Mulai sekarang, kau harus memanggilku Ratu Dan turuti semua perintahku. kau mengerti? Ini keterlaluan, sekarang dia menganggap suaminya sendiri sebagai pelayan. Baik Ratu Tetapi segala ini kembali belum cukup jadi ratu tidak cukup memuaskan istri Apa namanya Namanya apa Haa